halo selamat pagi hari ini kita dapat panggil pati emas. mau beli tahu lima ribu mau beli kangkong dua ribu kebetulan kita pe anak suka tahu dengan sayur kangkong jadi kita semua ambil kangkong dulu kalau kita mau bayar pate Mas lanjut ke Dapur Jawa bye bye ini yang sota iris dengan yang sota potong-potong apa DP minyaknya sota panas. Torang lanjut menggoreng-goreng dulu. DP tahu torang mau taruh di wajan yang sota ini minyak panas. Torang taruh jauh palan-palan, jangan sampai DP minyak ini mau tak pancar-pancar DP pesona. Jadi, torang taruh semua, harga 5.000 yang hanya 10 biji. Kita ada pila-pila dua biar kelihatan banyak. Jangan lupa, torang mau tunggu sampai kuning kecoklatan DP bawah. Kalau ngoni malas mau batunggu, tidak apa-apa. Ini DP tingkat kematangan sudah mulai terlihat. Jadi kita mau bolak-balik pelan-pelan. Kalau ngone malas mau bolak-balik pange jongoni petet tangga. Di sini durasi semua so kasih capajo Oke, ini DP hasil yang ada bolak-balik DP perasaan. Jadi torang mau bolak-balik ulang kong mau angka di loyang yang sota sadia Orang Jo pelan-pelan jangan sampai DP tahu mau jatung di lantai karena cuma sedikit jadi hati-hati sayang mau Oke, okay, orang mau lanjut baking DP saus tomat ya. Ini DP daun bawang kita ada iris-iris tadi. Kau oh, lanjut orang mau taruh DP sambal tomat yang sudah goreng. Ini sengaja tidak bagi iris tomat karena malas. Jadi kita mau taruh olo de rica, rica yang sok kering yang sudah so tumbuh. Kita olo malas lagi mau batu tumbuh. Kalau Oni tidak malas silahkan jangan Oni apa yang Oni suka. Oke kita mau rasa-rasa deng kita mau icip-icip dulu. Jangan lupa mau taruh lagi repeta tahu mau kasih meresap sampai pada dalam-dalam tubuh sayang ya oke ini dia tingkat kematangan sudah selesai terang lanjut mau masak sayur sayang ini dia sayur kangkung yang mau memasak ada dp bawang merah saja tidak pakai bawang putih lanjut jo dp kangkong terang mau taruh sampai layu dp hati Terang kasih layu dulu DP daun-daun dengan DP batang-batang ini sayang. Jadi kalau ngoni malah semua tunggu sampai layu persera mati hilal karena kita mau yang selai layu DP hati. Oke okay, ini dia proses pematangan ini so agak masa sadiki. Jadi kita mau koreksi DP rasa lagi kita mau taruh Roy kau rasa ayam supaya dp sayur ini berasa-rasa ayam auditor yang oke terang garu-garu dan okay, terang garu -garu, rasa rasa sayang jangan lupa mau kasih masak sekali oke okay, guys ini dp model dan tingkat kematangan terang mau tambah dulu garam sedikit guys biar dp rasa itu so afdal afdal gitu lah. biar enak Oke okay, ini so masak sedikit so terlalu masak maksudnya jadi terang.